وأكال الله أكبر، Sampai yeah. صلى وسلم الله صلى الله عليه وسلم ان يوم سيد الايام وعيد المسلمين الصالح فقد رعد أن رسول الله صلى الله عليه Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar wa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 mengamati peristiwa di dalam negeri di dalam negeri kita ini akibat wabah penyakit yang menular ataupun COVID-19 berusahari terayu semakin tidak tenang itu makin banyak akibat terus-menerus yang banyak di siang terputar pekerjaannya sementara para lapar tidak diimbangi dengan sikap sabar akibatnya terjadi pencurian perampokan di mana-mana di sisi politik. Daya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah semakin menipis, kehadiran semakin menipis, kehadiran sudah dimulai, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala muka bumi ini. Di sana sini saling ikut mencari kambing hitam, saling membuka orang lain, baru lagi ditambahkan apa, baru lagi ditambahkan dengan api dendam yang sudah lama terpandang, di sana sini isu dan kabar yang terkadang belum pasti kebenarannya, mana datang mereka yang sudah pasti sudah secara museum akibatnya sesama kita mudah diadu domba nah, main hakim sendiri illa hati penguasa yang kuat ialah yang benar masalah Sunni dan Allah begitulah fenomena akhir zaman yang merupakan ujian atau cobaan atau malah siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang ingin berkenan, ya, akan tetapi juga harus waspada dan pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Seorang yang beriman, sebagai orang yang beriman, haruslah baik, haruslah banyak membaca Al-Qur'an sebanyak tahun dan berisi berbincang umum ada segala dosa-dosa ya, yang baik tidak sengaja, umum yang tidak bersengaja. Sebagai seorang yang ingin tidak sepakutnya. Memaksakan kehendak mengenal hal segala cara, hasil tujuan, terkata, atas kita adalah yang sulit seperti ini. Kita telah mudah, oleh karena itu, memang kita, kita merasa aman, daman, dan kental. Karena itu, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Subhanahu wa Inilah yang kita kenal dengan Tuhan Islam, Perusahaan ya. Islam, dan orang lain mudah sudah kita Alhamdulillah. Salli <Sý Critic bon View> <S appreciated> Inilah makna Allah Allahumma inna Allahumma sholli sektor untuk Selamat malam,